13.12.03 bo dalam hal ini bekerja sama dengan anggota Polsek BO, melaksanakan pengamanan dalam kegiatan tradisi Kabupaten Talaut, khususnya di daerah Beos ini. Itu kegiatan Mau Baris. Jadi kami tetap mendukung dalam kegiatan ini karena ini sudah menjadi tradisi yang ada di daerah Talaut sini. Kami ikut mengamankan. Agar kegiatan ini bisa berjalan, aman, dan lancar Syihou! Syihou!